Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dirahmati Allah Saya doakan Bapak Ibu semuanya Yang mendengar video ini Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian kekayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat Tentunya semakin dekat kepada Allah dan dekat dengan impian Dan mendapat rida Allah dan ridho baginda Nabi Muhammad Wasallam Cara bersolawat agar terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad Alaihi SAW selawatnya apa? selawatnya mah bebas yang penting kita senang kita uh, nyaman begitu jenis sholawat banyak tapi cara bersolawat itulah yang paling penting kenapa saya memilih sholawat jibril untuk jamaah-jamaah saya karena saya tahu jamaah saya itu banyak yang sudah dewasa sudah lanjut dan bahkan banyak yang mu'alaf lidahnya kadang kurang fasih begitu bapak ibu Lalu saya ajarkanlah sholawat Jibril, saya ijazahkan sholawat Jibril kepada jamaah. Itu pun kadang-kadang suruh bacanya masih eh, kesulitan begitu. Saya nggak mau cari yang susah, nggak mau cari yang panjang-panjang, tetapi yang mudah, yang pendek, yang hasilnya dasar begitu. Karena apa? Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, kan begitu, ketika kita bersholawat. Maka Rasulullah akan membalas sholawat kita Ketika kita mengucapkan salam Maka Rasulullah pun akan membalas salam kita e, Contohnya begini Bapak Ibu Ketika saya mengajarkan sholawat saya pribadi Saya hadirkan iksan Cinta, mahabbah, rindu Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Hadirkan iksan supaya terkoneksi Contohnya begini Ketika kita mengetahui ilmunya Contoh begini ya Bapak Ibu Kan yang mengajarkan mengucapkan salam itu sunnah menjawab salam itu wajibkan rasulullah kan gitu ya lalu ketika kita mengucapkan salam pasti rasulullah menjawab salam kita betul apa betul pasti jawabnya betul nggak mungkin nggak nggak mungkin rasulullah bohong contohnya begini ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh pasti rasulullah menjawab salam kita begitu bapak ibu maka pejamkanlah mata Ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh, Tujuh kali Bapak Ibu Tujuh kali Dengan kolbu kita Dengan hati kita Dan pasti hati kolbu Badan kita akan gemetar Kenapa? Karena Rasulullah menjawab salam kita Dengan hati kita Merasa itu Begitu Bapak Ibu Lalu ketika itu sholawatlah Jibril Berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya karena semakin banyak kita bersolawat apa kata Rasulullah, dosa diampuni dan hajat kita dikabulkan. Banyak kisah keajaiban-keajaiban orang yang bersolawat dengan sungguh-sungguh, dengan iksan, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah, maka Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka begitu. Lalu ketika kita solawat, sallallahu alaihi pasti Rasulullah menjawab salam kita, maka Bacalah salawat dengan cinta Dengan rasa Rindu Supaya apa? Supaya terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Lalu doalah Minta Ketika kita sholawat sholawat ya sholawat Ustaz Banyak yang bilang sholawat tuh untuk dunia sholawat tuh untuk duit sholawat tuh untuk harta sholawat tuh untuk minta Supaya lunas hutang gitu Ya bolehlah Kan yang nyuruh Allah Salawat ibadah Salawat ibadah yang nyurus apa Allah dan Rasulullah. Salawat itu ibadah. Bahkan Allah berfirman, Inna wa alan ala nabi ya amanu wa Tuh, kata Allah. Allah dan para malaikat salawat. Maka kita yang merasa punya iman diperintahkan salawat. Sholawat itu ibadah Lalu doa ibadah bukan Doa itu ya ibadah bapak ibu Bahkan Allah mengancam di surat 40 ayat 60 tuh Surat Gofir Berdoalah kepadaku Niscaya akan aku perkenankan Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyembuhkan diri Gak mau berdoa begitu Ketika kita sholawat Contoh sholawat ala Muhammad Sholawat ala Muhammad Sholawat ala Muhammad Sholawat alaihi Wasallam Sebanyak-banyaknya dari semalam minimal 7.000 luar biasa, bapak ibu banyak jamaah saya yang sudah gabung di grup ilmu makna rezeki dan saya masukkan ke grup pecinta solawat itu udah puluhan ribu solawat Jibrilnya keajaiban-keajaiban banyak terjadi. Lalu apa? Setelah salawat, ya doa. Ya Allah dengan sholawat ini ya Allah minta Minta apa umroh, minta apa rumah, minta apa mobil Minta ulmasin dong hutang, boleh nggak? Boleh, itu perintah Allah Jadi kalau ada orang yang mengatakan sholawat kok untuk dunia Sholawat kok untuk bubir, untuk apa lunas hutang Ya itu perintah Allah Perintah Allah Tahajud kok untuk dunia ya nggak boleh sedekah kok untuk dunia ya nggak boleh Sayang sholawat pun minta syafaat gitu kan saya ajarkan kepada jamaah tahajudlah duhalah niatkan tahajud duha baca Quran sedekah itu kan ibadah lalu doa itu ibadah jadi kalau kita udah tahajud kita sudah duha kita sudah selawat, kita sudah sedekah jalan tak takwa lalu berdoa berdoa boleh nggak yang larang siapa nggak ada yang larang yang larang orang yang nggak tahu sedangkan Allah dan Rasul memerintahkan Lalu bagaimana tuh Dengan hadis riwayat imam muslim Tiga laki-laki yang terjebak dalam gua Mereka berdoa dengan amal soleh Yang disebut dengan sedekah Itu perintah tuh Perintah Bahkan Rasulullah bilang Kalau kamu sholawatnya diperbanyak Hadisnya so, lo Bapak Ibu Perbanyaklah sholawat Lalu ketika banyak sholawat Dosa diampuni hajat dikabulkan Yang bilang Rasulullah Begitu Dengan jalan sholawat Itulah Cara tercepat untuk menggapai ridha Allah. Lalu ketika kita banyak sholawat, lalu berdoa. berdoa Ya sangat boleh, uang itu perintah Allah. Kok gimana? Allah aja nyuruh, Rasulullah nyuruh. Kok banyak orang yang larang? Halo, gimana tuh? Kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan putus dari rahmat Allah. Gapailah hajat dengan sholawat. Gapailah impian hajat anak dengan sholawat. Selawat, peganglah selawat karena itu senjata yang paling ampuh. Kalau selawat itu sudah mohon ampun. Selawat itu ya mohon ampun, udah mohon ampun. Kalau selawat itu sudah zikir, kalau selawat itu sudah doa. Kalau orang berzikir, belum tentu selawat. Kalau orang beristighfar, belum tentu selawat. Kalau orang berdoa, belum tentu selawat. Tetapi kalau selawat, sudah pasti zikir sudah pasti istighfar sudah pasti berdoa maka dari itu Bapak Ibu perbanyaklah solawat supaya hajat dikabulkan dan kita dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ingat kata Rasulullah orang yang dekat kepadaku kelak di hari kiamat orang yang menyantuni anak yatim yang paling banyak solawatnya seperti ini Bapak Ibu maka dari itu cintailah solawat Cintailah yang disolawatin siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka yuk cintai Nabi kita supaya solawat kita terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Supaya kita diakui Diakui siapa? Rasulullah, Rasulullah. Di mana? Di dunia dan akhirat Mendapat syafaat Di mana? Di dunia dan akhirat Kok bisa di dunia dapat syafat? Iya, ketika Rasulullah bilang kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, hambamu umatku bersolawat kepadaku, minta tolong supaya lunas hutangnya. lunasin dong Ya Rabb, maka Allah pasti akan mengabulkan. Lalu Ya Rabb, uh, umatku minta mobil, minta rumah, minta umroh kasih kasih si Allah gitu Kalau Rasulullah sudah bilang begitu Kira-kira gimana Bapak Ibu Pasti dikabul Kabulkan Jangan dengarkan orang yang gak ngerti Tapi bertanyalah kepada orang yang ngerti Apa kata Rasulullah Jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya Maka tunggulah kehancuran Sama Bapak Ibu tentang agama Tanyalah kepada yang ngerti Supaya Bapak Ibu tersel tersesat Carilah guru yang ngerti Supaya bapak ibu selah, selamat Jika ada yang mengatakan nggak boleh salawat untuk dunia untuk mobil ini Maka berarti bertentangan Dengan perintah Allah dan Rasulullah Sedangkan Allah dan Rasulullah nyuruh Salawat lalu doa Kan kita salawat lalu doa Yang nyuruh siapa? Allah Lalu ada orang yang mengatakan nggak boleh Halo Maka jangan dengarkan Dengarkanlah orang yang ngerti Semangat, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mendengar video ini, bahwa lunaskan hutangnya, Allah lapangkan hidupnya. Amin. Semangat.